Ada semua di tempat ya, teman-teman. Yuk kita buka pertemuan ini dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat uh, ujian akhir semester kami di Mata Kuliah SOK. Kami bersyukur kami dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Kalau hari ini kami akan menyelesaikan UAS kami, uh, kiranya apa yang berkati kami, menolong kami agar apa yang kami kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk Mata Kuliah SOK kami ini. Kami memohon pernyataan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya amin. Baik, teman-teman, kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Yang pertama, fotonya kita bersama-sama dulu ya, teman-teman. Ada dua layar di saya. Silahkan siap-siap uh, ya. Oke. Lihat ke kamera semuanya. Dev Semi, apakah bisa lihat kamu Ya, layar pertama dulu, teman-teman. 321. Jadi presensi lengkap ya teman-teman. Sekarang kita ke uh, Google Drive. Saya start satu-satu ya teman-teman. Sambil buka Google Sheets. Nanti kalau ada yang namanya sudah disebutkan dan filenya lengkap, teman-teman boleh leave duluan. Ya, yang pasti ada sertifikat dan ada uh, grade-nya. Saya yang pertama mulai dari Nisa ya.